Guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku pengen ke Homestyles Squishy, tapi Homestyles Squishy-nya itu coba aku cari dulu. Kayaknya di sini semoga aja ada. Ini. Oke kita cari aja di sini. Oke. Nah ini dia. channel jadi Namanya tuh Nah ini dia. Aku pengen kok Hamster Squishy and Scarlet tapi kata orangnya itu dia itu orangnya itu pergi gitu oke okay guys uh, sebelum itu kita langsung aja yuk ke Homsel Squishy nya let's get started oh ya oke okay guys last case started kita langsung aja ke Homsel Squishy oke okay guys jadi itu dia Homsel Squishy -nya. Kokot Smiggle, is okay. Mbaknya mana? Itu dia, Mbaknya, Mbak pakai Ini dalam ransel squishy, ya, Mbak? Iya, Mbak, benar. Ini ransel Ada apa, ya, Mbak? Mau ke ransel squishy ini? Oke, silahkan dipilih-pilih squishynya, Mbak. Jadi, disini saya akan jelaskan. Ada squishy homemade, ada squishy uh, jumbo license medium license dan ini ada squishy apa namanya squishy zombie ini yang bakal ini ada squishy mini license kalau yang ini squishy paper oke okay. dan kalau yang ini bon, uh, ini ada gelang-gelang kalau ini bonus ya mbak, kalau mbak bisa kan borong atau beli banyak, sih dibonusin. Oh ya, ini cashback packagingnya, uh, harganya cuma Rp3.000, itu S apa itu namanya? Keranjangnya, silahkan dipilih-pilih, terima kasih. Oke okay, guys, oke okay, guys, jadi, oke. Okay. kita langsung beli aja ya um, Oke okay, Mbak Makasih ya Oke okay, kita aku mau pakai keranjang yang ini dulu Oh iya Mbak boleh disequish ke squishinya boleh Mbak Oke okay, makasih sama-sama kok Oke okay, Mbak kita sequish mulai dari yang jumbo dulu Ini lucu guys, mengik banget. Aku mau beli ah. Ini udah tapi tangannya buntung, nggak papa lah. Beli aja. Ini aku nggak mau, aku gak mau. Ini soft banget ih, aku mau ah. Kita ke medium, ini medium Ada crazy pop Uh, tujuh galaxy Aku mau ah ini slow sih, ini license jadinya Ini kayaknya tadinya ini ada kertasnya Aku coba. Hmm. Oh yang ini Kayak gitu Aku gak mau ya ini ada macai es krim aku mau ini dari musuh sum, soft aku mau kalau yang ini ada daging tapi aku nggak mau oke guys kita langsung ke mini keranjangnya masih muat enggak eh, ini udah mau bisa aku taruh ini, ini tip ini saya taruh sini karena udah nggak muat oke kita ambil keranjang baru ini ada ini. Zombie aku nggak mau. Ah. Karena nggak terlalu bagus gitu. Wow, ini ada ini aku mau. Dan ini juga aku mau. Oke. Okay. Dan kita ini nah aku mau. ada squishy paper gitu Oke, aku mau guys kalau yang ini kayaknya enggak aku mau aku juga mau respect packaging kayaknya aku beli ini dua nyarca ntar jadi kita beli oh ini ada gelang aku mau berikut oke langsung kita mbak aku udah selesai totalin mbak Oke saya totalin saya totalin tolong ya mbak <tuh> oke <Okay. tuh> ini saya sudah totalin totalnya semuanya itu jadi 250 aja mbak ini oh iya mbak makasih ya mbak, sebentar 250 ini bawangnya iya mbak makasih Mbak. saya pulang dulu ya. oh iya saya dapat uh, bonus gak nih mbak oh, saya dapat bonus gak nih mbak oh iya dapat kompas silakan boleh dipilih tapi cuma sampai uh, tiga doang ya mbak eh boleh sampai 4 oke okay, mbak oke okay. aku mau pilih ini ada pulpen, ada pensil mekanik itu. ya aku gak mau deh pensil mekanik aku udah banyak di rumah bilang, tadi aku udah beli magnet juga ada. ini ya, ada squishy aku mau beli squishy yang ini. aku mau ambil yang ini main ini. eh, uh, cat lagi <laughs> bagus gak <sih>. enggak. <laughs> Jadi boleh Ini yang mbak saya ambil Oke guys kita masukin Assalamualaikum mbak Oke guys jadi segini ya Video aku segini dulu Assalamualaikum Jangan lupa klik dan komen dan subscribe Bye bye